Kenapa dia akhirnya harus harus dibawa ke rumah sakit Bahkan Itu karena jadi tadinya perlahan perlahan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 Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian ready untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada sebuah kabar spesial sebelumnya dari kakak Rizky Bilar sahabat yang mengunggah sebuah postingan foto yang sungguh cute, romantis banget Dan ada sebuah kalimat panjang pesan yang dituliskan tertuju untuk sang anak Kesayangan persahabatnya, BBL, masya Allah, hingga banyak komentar dan dibanjiri respon dari sahabat-sahabat terdekat. Di sini ada komentar dari kawan dahara yang penting memberikan kalimat komentar: "Bapak yang baik dan sambil kasih emot love empat persahabatnya, masya Allah." Kata kawan dahara kakak Rizky Bilar itu bapak yang baik. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Bayu Satachi, Sehat-Sehat Bilar, dan Lesti. Wow, Masya Allah banget ya. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Afdal Yusman. Bang Afdal ikut berkomentar. Sebentar lagi, welcome to Bapak-Bapak-Bapak klub Bapak, Bapak yalar bismillah lajar semuanya. Amin. Selain Bang Aftal, ada Kak Siregar juga yang ikut berkomentar memberikan tanggapan. Sehat-sehat demi -sehat, dan Bunda. Amin. Masya Allah banget ya. Doa tentu banyak banget diberikan dari para sahabat. Sahabat yang sangat luar biasa men idola kita Lesti dan Rizky Milan Dan selanjutnya juga para ya Ayah Kejora. Ini mengonggah sebuah postingan di IGL-nya. Yang mana memposting sebuah postingan foto Momen kebersamaan dengan Dede Kejora Ini momen ketika Dede Alasti dicungkening oleh sang ayah Dan ada sebuah kalimat doa yang dituliskan Dengan tulus oleh ayah Kejora Ya Allah, lindungilah anakku Amin, Masya Allah banget ya Doa diberikan juga dari sang ayah Untuk sang anak tercintanya mudah-mudahan di LST, BBM, dan Papa apabila selalu diberikan kesehatan. Untuk berikutnya, bersahabat, perhatikan juga di sini. Ada sebuah postingan video ketika live instagram ya Om Izhar. Banyak sekali di luar sana yang menekan reka soal kondisi dunia LST kecora. tentu. Om Izzah hari ini menekankan kembali, menjelaskan kembali bahwa dari Lesti Genjera itu hanya kecapean doang dan tentunya butuh istirahat Persahabat, tentunya Om Izzah juga menyampaikan tidak Lesti butuh istirahat di rumah sakit karena tentunya ada dokter yang bisa siap-siaga untuk memberikan pelayanan yang baik Wow, syarat banget ya jadi untuk kalian semua yang menerangkan terkah stop persahabat ya, dedek cuma kecapean doang dan hanya butuh istirahat Momen ini diunggah kembali oleh akun sahabat anuskor leslar, anuskor tayuang Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Jadi stop ya guys, menerangkan terkah, dedek cuma kecapean doain yang baik-baik buat dedek dan baby L Please ya guys, stop Dede ini dan itu. Dede hanya butuh doa, bismillah. Dede sehat dan bayi yang dikandung sehat, amin. Terus sampai ya Dan kita lihat juga di sini. Tentu banyak komentar yang diberikan, salah satunya. Dari akun Zaifa Rashid mengatakan, kalau aku cemas banget, Min, kayak anak sendiri yang sakit, tapi setelah mendengar dari Pak El, ada sedikit lengah, Alhamdulillah persahabat ya Dede Alasti Tentunya butuh istirahat dan butuh doa Dari kita semua Selanjutnya kita lihat juga Keunggahan ini ada sebuah postingan dari IGC Bang Derempan Bismillah ternyata persahabat, ya. Sepertinya keluarga besar ini lagi Jengokil Dede Alasti di rumah sakit Persahabat ya Tentunya mudah-mudahan saja ada kejutan Dan kabar baik yang kita dapatkan Dari idola kesahingan kita dan berikutnya juga dari Bang Ariel persahabatnya kabar kita dapatkan, tentu 23 menit yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto momen kebersamaan dengan Leslie Kejora ketika di acara Indosiar dan ada sebuah kalimat doa juga yang diberikan oleh Bang Ariel Bismillah, sehat sehat selalu ya kesayangan Om, dede anak baik, amin, masya Allah banget ya Bang Ariel juga memberikan doa yang tulus kepada orang mudah-mudahan doa semua baik dan tentunya doa baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Amin. Dan berikutnya juga persahabat perhatikan di sini sebuah kabar terbaru yang kita dapatkan bahwa malam hari ini Pak Ferry Fernandez, selaku produser JWP 2 persahabat ini berkunjung ke Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta untuk menjengukkan Dede Alasi Kejora persahabat ya dan tentu kita juga mendapatkan kabar baik bahwa Dede Alasi Kejora Alhamdulillah persahabat, dedek tentunya lagi ketawa-tawa, bercandaan tentunya, alhamdulillah, tentunya baik-baik saja ini langsung disampaikan oleh Pak Ferry Fernandez ketika diwawancara persahabat, ya yang sama-sama kompak, sama-sama solid mendukung idola kesayangan kita untuk berikutnya juga, persahabat kita lihat, di sini ada kabar bahagia yang kita dapatkan yang diinfokan oleh akun Leslar Amskorsi alhamdulillah, persahabat untuk Dede Lesti dan Kakak Bila, Tentunya sebelumnya masuk nominasi Sebagai pasangan terpopuler di akhir tahun 2021 Di Indowod 2021 Di Indotv kabarnya ya, Alhamdulillah Lesti Bilar ini the winner Wow Menjadi pemenangnya ya, Perhatikan The Slit kedua Total hasil voting top 3 pasangan terpopuler akhir tahun 2021 Alhamdulillah di DLSD Kejora, Leslar Ini tentunya di posisi pertama Yang kedua ada Ria Ricis Dan yang ketiga ada Haisop ya. Tentunya kita doakan saja Mudah-mudahan di dalam kesayangan kita selalu menjadi yang terdepan Berkat dukungan yang sangat luar biasa dari Vansit Jati, makin bangga, semakin bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Pilar. Masih menunggu kabar baik dong, tentu kejutan bahagia yang kita dapatkan. Jangan kemana-mana tentang itu dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.